Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hell sure that I don't become you I Have no regrets, yeah, I'll tied up my chest I'll never forget what it's like to be in death Been stabbed in the beat Pak Hakim nyerok ikan lagi ya berhubung air surut kegiatan di sungai besar tidak bisa dilakukan jadi Pak Hakim menjalankan hobinya melanggai atau menyerok di sungai kecil ya teman-teman ya ini serok nih panjangnya sekitar dua meter lebih lebarnya mungkin adalah sekitar satu setengah meter ini kita berangkat pakai perahu ya pakai sampan kecil ini kalau nyerok gini kita mesti pelan-pelan suara teman-teman ikannya kabur dia kan gak mau dia masuk serok tuh mudah-mudahan ada hasil ya ini angkat pertamanya nih oke belum ada poin ya untuk pertama ya Coba yang kedua Ini teman-teman Pak Hakim gak bisa ngobrol ya Jadi saya yang gantikan Kenapa Pak Hakim lagi sakit gigi katanya Lagi ya. Apakah ada? Si belum ya? Oke. Okay. Untuk kesekian kalinya kita coba ya, guys. ada guys oh iya guys, ukuran sedang ya oh. Oh. itu dia ya guys satu, satu ekor ya Simburnya saya, guys. Simbun-simbunnya di Simbur Sidam Siran. <laughs> Oke, Pak Kim, ada Pak Kim. Ada Pak Kim, ada Pak Kim. ya mantap Kim, nah. ada ya. ya. nah, Pak kali celup ya. Kim, ada Pak Pak Pak Kim. Pak Kim, ada Pak Kim. Ada Pak Kim, ada keciluan lah ya lumayan oke kita buka dulu ya kawan, kawan ya ini dia punya patil kawan kawan jadi saya nggak takut ya baru turun juga nih tangguh kita ya langsung perdana Oh, ini tangguk baru nih Pak Kim Oh iya masih hidup bambunya Sip Tadi di saja oh. Kemana mau Pak Kim rilis Jangan goyang-goyang kali Pak Kim okay. Kita coba lagi Pak Kim Coba terus Pak Kim mulai nyerok lagi ya di tengah terik panas sepanas cintaku padamu eh, i, i, ini parah nih <laughs> oke okay guys nih Pak Aki mulang lagi ya di sini dia guys oh. mudah-mudahan ada lagi ya seperti banyak di sini guys up uh, uh, lumayan ya Pak Gim uh. hmm. Ini strike yang kedua ya Mana? Ada 2 ekor teman teman Joss? Joss lah Lebih dari besar yang tadi ya, yang pertama ya Buka dulu ya Pak Gim ya, ya. Oh, ini agak besar dari yang tadi nih makin iya besar sikit sekiloh lebih juga hmm. Hmm, hampir jatuh ya nilis <laughs> oke okay. coba lagi ya celengan oh 2 ekor ya Nih, kita kasih lihat oke okay. hari ini Pak Dandu gak ikut ya kameramennya Bang akin beliau lagi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ini tadi udah ada lah sekitar 10 KD serok ya teman dapat poin cuma dua ya main ukuran alhamdulillah lumayan dan masih ada lagi ya teman-teman nih kita ngangkat jaring lagi ya nih, Pak Hakim dah angkat jaring ya banyak kali sampahnya ya Pak Kim iya okay, banyak sampahnya hujan di atas kalau udah hujan tuh kayak gini lah kawan-kawan ada ya Pak Kim ya oh lumayan sekilo juga sekilo juga ya Pak Kim 7 hmm. inci ya jaringnya ukuran jaringnya 7 inci Pak Kim oh, inci. Okay, kita masukkan sini dulu ya Pak Kim ya Oke, okay, satu ya. Poin jaring ada satu ya. Mudah-mudahan masih ada lagi. Ini jaring yang kedua, Pak Kim. Ya, diangkatnya untuk menambah pendapatan poin. Oh, bung pisang mah hmm, pisang besar pak Kim hmm, patin mau oh, baung ya ada baung ya ini agak ribut ya teman-temannya Tuh ada itu Tuh Orang pandai besi uh, Lumayan ukurannya ya Pak Kim Mantap nah, setengah kiloan uh. Kita masukkan sini ya Oke okay. Tiga nah. Oke okay, teman-teman saudaraku semua -saudara, dimanapun anda berada yang menyaksikan Kismen Si Ariter, ya sampai di sini dulu video kita melanggai atau menjarinya hari ini ya sampai jumpa di video berikutnya selanjutnya ya jangan lupa juga kepada teman-teman tuh -teman semua yang setnya yang yang belum subscribe mohon juga dukung channel saya ini ya terima kasih juga saya ucapkan kepada semuanya yang telah menyaksikannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman ada ini, hai, hai, hai, ekor hai, hai, teman hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, alhamdulillah ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, Eh, balik kita lagi, yuk! Pulang lagi, teman-teman. Ya, kita pulang ke arah sana, ya, teman-teman. Ya, tuh.